Saya minta merdeka! Saya minta merdeka! Kemerdekaan Papua merupakan isu yang terus menjadi bagian dari perjalanan negeri ini. Di antara kelompok yang memperjuangkan isu tersebut, nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM menjadi yang paling terkenal. Lalu, bagaimana perjalanan organisasi tersebut? Get your coffee and let's get it started. Sejarah OPM sebenarnya dapat ditelusuri hingga tahun 1961 dimana Belanda tengah mempersiapkan dekolonialisasi Papua. Pada April 1961 dibentuklah New Guinea Council untuk mempersiapkannya. Dewan ini kemudian menjadi katalis bagi meningkatnya kesadaran politik masyarakat Papua. Dewan ini kemudian memutuskan untuk menggunakan nama Papua Barat untuk wilayah negara mereka nanti. Selain itu disepakatilah pula desain bendera mereka yaitu bendera bintang Kejora yang dikenal hingga saat ini. Pada 1 Desember 1961, New Guinea Council bersama Belanda secara resmi mengumumkan simbol nasional mereka. Hal ini menegaskan kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa. Akibatnya, Indonesia yang merasa memiliki hak atas seluruh wilayah ex-jajahan Belanda di Hindia Belanda pun akhirnya bereaksi. Hal itu kemudian mendorong terjadinya infiltrasi militer Indonesia ke Papua. Tekanan Amerika Serikat dan aktivitas militer Indonesia itu kemudian mendorong terjadinya New York Agreement di tahun 1962. Perjanjian itu membuat otoritas di Nugini Barat dipindahkan kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Para nasionalis Papua Barat amat kecewa dan merasa dihianati oleh New York Agreement karena tak dilibatkan di dalamnya. Setelah otoritas dilimpahkan dari UNTEA ke Indonesia pada 1963, Indonesia berusaha mengintegrasikan Papua secara keseluruhan ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Dekri Presiden Nomor 8 dan 11 tahun 1963. Kebijakan itu membuat hak-hak dan aktivitas politik masyarakat Papua berada dalam kontrol penuh Indonesia. Pengaturan politik disertai dengan aktivitas militer ketat menimbulkan perlawanan dari masyarakat Papua kepada otoritas Indonesia, misalnya di Manokwari dan di beberapa kota lainnya. Gerakan resistensi inilah yang menjadi cikal bakal dari Organisasi Papua Merdeka. Menurut RG Jopari, ada dua faksi utama dari OPM ini. Faksi pertama lahir di Jayapura pada 1963 dipimpin oleh Aser Demotekai.